Saya ngelihat lokasi ini ada bangunan yang ditutupin seng-seng. Oh, ini kandang ayam. Sedikit aja masuk. Oke, ini serem banget, guys. Ini kita bisa ngelihat kayak, es. Apa itu? serius ini, saking besarnya lokasi ini, dan saking seramnya saya sampai ditemuin teman-teman semua nggak berani kesini dan apa ya, banyak aktivitas dan entitas dari energi-energi gaib yang masih tersisa dari bangunan ini bukan karena bangunan ini pernah terjadi insiden atau apapun, tapi karena memang bangunan ini sudah lama banget terbengkalai dan saya percaya sosok-sosok yang ada di sana, sosok-sosok yang tidak terlihat, mereka menghuni bangunan ini. Ini nggak jauh dari lokasi yang pertama, dan ya, kenapa ramai banyak orang ya? Iya, kok ramai ya? Suara-suara di ruangan lain ini ini nggak mungkin lewat sini lihat depan nggak oh, itu bisa ke sana bisa kesana oke okay, oke okay. sungai ya ini ini bekas apa sih kira-kira ya apa ini kandang ayam Ini ada suara apa sih? Semua denger ya, semua denger ya, semua dengar ya? ya. Oke guys, semuanya dengar. Dengar ya. Oke semua denger ya. Kita cari, kita cari lagi lokasi yang di luar sana. Oke, yuk kita ke sana. Kita lanjut, kita lanjut. Oke teman-teman kita udah ada di ujung. Bagian lorong yang uh, masih dari bagian gedung yang sama, dan kita nggak berani ngelanjutin ke sana. Coba maaf, centernya kita nggak berani ke sana terus terang, karena tadi kita udah ngeliat. Uh, hmm. yes, Oke, okay, kita nggak ada yang bersuara, dan ini hening. Jelas nggak? Jelas banget itu suara di atas. Di atas. Ini jelas banget. Bom angin-angin. Dan uh, saya itu itu Itu apa tuh? -putih. Itu putih-putih. putih-putih. Itu putih-putih. Itu apa ya? Lagi-lagi, ada suara lagi di atas. Ini. Maaf teman-teman, so, ini kita terbatas sama cahaya. Nah, gimana suaranya? Mungkin ada yang nangis kencang ini. Eh, uh, ya. kalau teman-teman semua punya fakta menarik tentang kampung gajah ini, silahkan kalian komentar. Di kolom komentar uh, video ini, ya. Dan tadi kita udah, kita sama-sama ngeliat, ya. Kalau misalkan di ruangan sana tadi banyak sekali sarang walet, gitu kan? Sedangkan uh, kalau misalkan ini mitos atau faktanya, kita nggak tahu, ya. Peternak walet itu, dan biasanya banyak sekali gendaru yang senang sekali, ya. Ini kita semua cukup tenang, nggak bersuara banyak, tapi kita sama-sama mendengar suara. Ya, ya, ini kaca kaca ini bangunan yang tadi ya. Nggak ya, bisa masuk gak bisa masuk. Kunci ya. Kunci ya. Dan terus terang kita sama-sama nggak -sama berani ke sana, meskipun kita rame-rame seperti ini, karena memang ada energi yang lumayan ya besar juga dan bukan energi yang seperti apa ya, jadi kayak kita ngerasa tertekan untuk tidak kesana gitu dan saya persilahkan teman-teman yang punya kelebihan khusus, silahkan di komentar apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian lihat dari video ini, apa itu? coba senter lagi senter lagi coba coba lagi itu apa? itu apa itu? aduh ya. gak kelihatan kita balik lagi kita balik lagi tapi menurut kalian, feeling kalian di atas atau di, di dalam sini nih? ini di dalam sini ada ada yang nongol tadi sumpah yang nangis kayak di dalam sini. tapi pas kita pas suara sayangnya kesini gak bisa masuk ini tuh apa ya? oh, ini oh ini tempat jamur Oh, oh jamur, jamur. jamur. Ya. Uh, oh, jadi jamur gitu. setelah uh, tidak dibangun lagi bangunan yang kosong ini dimanfaatkan oleh orang-orang sini untuk bertani jamur ya uh. oke okay, ya kita cari lagi lokasi yang lain mungkin Astagfirullahaladzim bener kayak ada yang manis luarang tapi ini penasaran ini ini suaranya kencang ini, banget pepohonan yang lain pada Diyong Kenapa ini ingin goyang yang mana Cung? nih nih itu yang lain Diyong mana Cung? ini pepohon ini goyang udah gak kelihatan eh oke kita samperin kesana sumpah yang lain pada Diyong ini dari tadi goyang. Ayus, penjelasannya dong. Apa yang dilihat? Melihat tadi ada yang hitam. Menampakkan seperti skelibat skelibat, cuman di pinggir yang hitam itu ada sosok masih masih ada lagi yang lainnya. Oke, kita ke lokasi lainnya ingin tahu apa tujuan maksud kita ke sini atau kenapa sih, cuman dia ya, uh, kayak yang mantau aja kita keluar nah, aja kita, ya, kita, kita kita keluar aja ke, ke lokasi yang tadi kata Bang Jimmy, hmm. yang tadi ada layak tadi ya yang, oh, yang, yang di depan uh, kita tadi ngeliat kita layak juga oke okay. uh, ikutin terus ya, jangan kemana-mana Uh, oke okay, teman-teman kita udah ada di kampung gajah ini lokasi uh, di pintu masuk ya pintu masuk menuju uh, bangunan yang tadi sebelumnya kita eksplor juga sekarang barang lagi sama wabui uh, sama ius juga nah tadi wabui udah masuk ke dalam ya udah ngelap jadi itu udah ngelap kan ya nah nanti kita rencananya bakal eksplor satu-satu dan di masing-masing uh, host bakal cerita situasi yang ada di lingkungan sekitar gitu kan. Nah, uh, tadi udah dijelasin belum sejarahnya tuh di sini apa? Tahu sih, rontalnya. Rontal ya. Jadi ya uh, kita bakal langsung cari aja mitosnya ada apa dan kenapa lokasi ini terbengkalai. Dan kita bakal nggambarin ke teman-teman semua kalau misalkan di lokasi ini tuh ada sosok-sosok yang memang sudah menunggu dari tadi gitu kan ya. Dari pertama kita juga udah kayak ada apa Yus? sosok-sosok pocong sosok yang udah menyambut di depan pohon pisang tadi. E, ada yang bayangan hitam memang selalu mengikuti ke sini pun masih ada. Masih ada ya. menurut saya. Okay. Ini makin, makin seru juga ya Ini kebenaran jam berapa sekarang udah jam 12 ya Nah jam 12 nah Kita tetap bareng-bareng e, rame-rame Karena memang terus terang sama temen semua Kita gak berani sendirian karena memang mungkin e, energinya cukup kuat juga gitu kan ya Kita bagi tugas ya Ini ada tiga orang tiga orang e, Kita bakal masing-masing ke Ke perahu sebelah sana ya Sebelah sana ya Oke okay. Nanti e, saya nanti sama siapa Sama siapa nanti saya Wah, mau sama siapa nanti uh, uh, sama saya jalan? Siapa aja? Sama saya sama, sama Abuy. Berarti sama sama ini ya, sama Agus ya? Oke. Okay. Mau sama si Om boleh? Om, boleh. Om masuk. masuk? Masuk aja. Masuk, nah, masuk okay. ya, Om Jim. Oke masuk ya, oke. Okay. Nah, uh, siapa aja berarti aku? <coughs> Saya uh, wabui, banjimi sama gas ya. Kita bagi-bagi ke lokasi iya. yang uh, menurut masing-masing kalian energi, energinya kuat. Dan cerita aja uh, ada apa di sana, kita gitu kan deh. Ya. Mulai sekarang kita misah-misah aja. Oke teman-teman ya, semua, pantengin terus wangi misterius.